Sebelum membeli atau menyewa eksavator, pastikan Anda memahami apa yang mau dikerjakan, bagaimana kondisi medan lokasi proyek yang akan dikerjakan. Dari sini, Anda bisa menentukan jenis eksavator yang sesuai untuk digunakan. Tentu tidak semua pekerjaan tersebut dapat ditangani oleh satu unit eksavator saja. Jadi, jenis eksavator yang dibutuhkan tergantung dari kondisi dan spesifikasi pekerjaan di lokasi proyek. Berikut adalah jenis ekskavator sesuai fungsi dan kegunaannya. Sebelum lanjut, tetap support channel dengan klik like, subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi update video selanjutnya. Crawler ekskavator. Crawler ekskavator biasa digunakan untuk aktivitas penambangan penataan landscape, dan penggalian parit, keunggulan model ini antara lain cocok digunakan pada medan yang tidak rata. Crawler Excavator sering disebut sebagai ekskavator standar, sebab jenis ini paling banyak digunakan dalam berbagai proyek, disebut crawler atau perayap, karena alat berat ini berjalan menggunakan trek atau roda berantai, ada dua trek di masing-masing sisi kiri dan kanan. Fungsi roda berantai ini justru membuat alat berat tersebut bisa berjalan relatif stabil, bahkan mampu dioperasikan pada medan yang tidak rata. Hal inilah yang membuat crawler ekskavator menjadi pilihan yang baik untuk membantu pekerjaan di lokasi yang curam, maupun lokasi dengan permukaan kasar serta daerah berlumpur. Wheel Excavator. Wheeled excavator cocok digunakan dalam pekerjaan di permukaan datar dan keras, keunggulan utamanya adalah mampu berjalan cepat, dan mudah digerakkan di atas aspal atau beton. Secara umum, tampilannya mirip dengan roller Exavator, yang membedakan wheeled excavator bergerak menggunakan roda dengan ban karet. Wheeled excavator dapat berjalan stabil di atas permukaan keras dan kasar, selain itu, lebih mudah dalam bermanuver. Suction Exavator Suction excavator atau disebut juga vakum excavator sering digunakan untuk melakukan penggalian, membersihkan puing-puing, serta berbagai proyek bawah tanah. Suction excavator memiliki pipa hisap yang berdiameter 30 cm, meski diameternya tidak besar, daya hisapnya terbilang tinggi. Pipa hisap ini bekerja bersama water jet sehingga mampu menyedot tanah maupun puing-puing dengan kecepatan 320 km/jam. Long Reach Excavator. Long Reach Excavator cocok digunakan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau sebab memiliki arem atau lengan dan boom yang dapat diperpanjang. Dengan model tersebut, excavator ini mudah menjangkau kawasan yang mau digali dari jarak jauh. Sesuai namanya, excavator ini mempunyai jangkauan yang panjang, bagian am dapat diperpanjang hingga 30 meter. Hal ini memungkinkannya mencapai zona konstruksi lebih dari 30 meter. Eksavator ini memang didesain untuk pekerjaan dengan medan atau lokasi konstruksi yang sulit didekati alat berat, misalnya proyek pengerukan atau pembongkaran yang berada di atas sungai dan danau. Kibraulik Sovel Eksavator Kibraulik Sovel biasanya digunakan untuk proyek pertambangan dan penggalian besar, Alat ini memiliki kapasitas bucket yang besar, serta didukung mesin dengan tenaga sangat kuat. Karena tenaganya sangat kuat, alat ini juga sering disebut sebagai power sovel, bahkan inilah jenis alat berat paling kuat untuk kategori eksavator. Meski sering digunakan untuk proyek pertambangan, hidraulik sovel juga bagus untuk menangani pekerjaan apapun yang membutuhkan pengangkatan material dengan bobot berskala besar, misalnya untuk mengangkut batu besar, mineral, batu bara, atau material berat lainnya. Dragline excavator. Dragline excavator biasa digunakan dalam pembangunan konstruksi pelabuhan, penggalian dalam, penambangan hingga jalan raya. Bahkan bisa juga dioperasikan pula untuk penggalian di bawah air seperti di sungai dan danau. Jangkauannya jauh melebihi long reach excavator karena mampu melakukan penggalian sedalam 65 meter atau lebih. Dragline eksavator beroperasi dengan cara yang berbeda dari jenis eksavator lainnya. Ada sistem tali pengangkat dan kerek untuk menaikkan maupun menurunkan ember. Kemudian, menyeretnya ke arah operator. Sistem kerek inilah membuat dragline eksavator cocok untuk penggalian di bawah air. Skid steer eksavator: Skid steer eksavator cocok digunakan untuk membersihkan lokasi dari tumpukan material, puing-puing, atau sampah. Ukurannya yang kecil, sehingga ideal digunakan di area tempat atau ruang yang lebih sempit. Berbeda dari jenis eksavator lainnya, posisi boom dan bucket pada skid steer justru menjauh dari operator, alat ini sering digunakan untuk proyek kecil atau digunakan di rumah. Itu tadi adalah jenis-jenis eksavator sesuai fungsi dan kegunaannya. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa.